Suksod ataupun dua pedang, secara umum, yang itu diartikan tentukan pilihan melepas keraguan meskipun mendapatkan beban pikiran, dan di sini menggambarkan. Kesehatan seorang Leo di bulan Desember tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini digambarkan seorang Leo akan menemukan suatu jalan yang dimana di sini untuk menentukan satu pilihan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan satu pilihan untuk ditinggalkan. Ini menjadi beban pikiran kepada seorang Leo di bulan Desember tahun 2021 namun tidak akan berdampak negatif kepada kesehatannya. Di sini seorang Leo akan mampu memkontrol kesehatan, tetap terjaga, stamina terjaga, dan pikiran pun terjaga. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of card Secara umumnya Page of card itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Desember tahun 2021. Namun di sini seorang Leo digambarkan ada dua prediksi. Yang pertama seorang Leo akan menentukan jalan kehidupan kepada seorang anak yang dimana akan membuat keberpikiran kepada seorang Leo, namun tidak akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri. Dari prediksi yang kedua, seorang anak akan selalu men support, mendukung seorang Leo agar menjaga kestabilan tubuh, kestabilan stamina, dan kestabilan kesehatan di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Dok, secara umumnya the Keret itu diartikan maju terus, pantang mundur, dan berani mengambil resiko serta mengambil langkah. Dan jika kartu the Keret kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang maju terus, pantang mundur untuk mendapatkan. Kesehatan yang lebih bagus lagi untuk memecahkan beban pikiran yang ia dapatkan terhadap masa depan seorang anak, dan di sini seorang anak juga akan selalu mendukung mendoakan seorang Leo agar stamina dan kesehatan terjaga di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah... Nine of Pentacles ataupun 9 koin secara umumnya Nine open Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan dan apapun yang dilakukan akan membuatkan hasil dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan Desember tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini dalam kategori ini keuangan dalam kondisi berkecukupan dan keuangan seorang Leo ada di puncak di bulan Desember tahun 2021 di sini digambarkan juga apapun usaha apapun pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seorang Leo akan membuatkan hasil yang maksimal kepada dirinya akan membuahkan income yang maksimal kepada dirinya akan membuat rezeki semakin bagus di bulan Desember tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo Garde di puncak di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini mengalami peningkatan keuangan yang sangat drastis, apapun usaha pekerjaan yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal, yang dimana di sini selalu disupport, didoakan oleh seorang orang tua, yang dimana juga di sini didukung oleh orang-orang sekitar serta didoakan oleh keluarga Leo sendiri dan jika kartu negara kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Leo di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang berjuang terus untuk mendapatkan income di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini apapun usaha pekerjaan yang dilakukannya akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya yang selalu didoakan oleh orang tua didukung dimotivasi oleh orang-orang sekitar serta didoakan keluarga Leo sendiri dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah Nine of One ataupun sembilan tongkat. Secara umumnya Nine of One itu diartikan melakukan dengan ide cara sendiri, belajar dari orang lain, tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak suka bergantung kepada orang lain. Dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang Leo di bulan Desember tahun 2021, seorang Leo memutuskan yang dimanaging dalam kategori pilihannya itu mandiri dalam suatu karir dan pekerjaan yang membuat kehidupan keuangan lebih bagus lagi di sini juga seorang beliau tidak mau bergantung kepada orang lain dalam artian bergantung kepada orang lain yaitu menggantungkan hidup pendapatan kepada orang lain. Yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri. Di sini juga digambarkan seorang Leo akan membuka usaha yang di mana di sini usaha miliknya sendiri. Yang akan berhasil sukses mampu mendokar keuangan kehidupan serta finansial Leo sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan fitur ke seorang Leo akan terbuka yang di mana di sini. Seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang mampu membuat keuangan kehidupan serta kehidupan berubah di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah. Queen of Sword secara of absurd itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Leo sendiri dan di sini menggambarkan seseorang Leo akan bekerja dengan usaha ide caranya sendiri dengan pekerjaannya sendiri yang dimana di sini dibantu dengan pasangan di bantu keluarga yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan doa sebuah keluarga doa dari seorang pasangan akan sangat berdampak positif kepada perubahan karir pekerjaan keuangan kehidupan Leo di bulan Desember tahun 2021 dan jika kartu kekerabat kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan sosok seorang Leos merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah patang mundur dan terus melangkah maju mengambil resiko apapun resikonya akan ia lakukan di bulan Desember yang dimana disini dalam kategori pekerjaan ia akan membuka usaha dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain tidak mau bergantung kepada orang lain yang akan terdapat positif kepada keuangan finansialnya sendiri yang didukung didoakan oleh keluarga didoakan oleh pasangan yang dimana juga di sini usahanya akan berhasil membuat kehidupan berubah di bulan Desember tahun 2021 dan untuk kait hubungan asmaranya adalah of cup ataupun tiga piala secara umumnya of cup itu diartikan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara dan di sini menggambarkan untuk asmara seorang lelaki yang sedang single di bulan Desember tahun 2021 seorang lelaki yang sedang single akan bertemu pasangan yang di mana di sini pasangan ia dapatkan dari pihak ketiga ataupun yang diperkenalkan oleh orang terdekat. Orang-orang di sekitar yang mampu membuat hubungan asmara seorang Leo lebih bagus lagi. Dan di sini prediksi yang kedua adalah seorang Leo yang sudah berpasangan akan memiliki niat akan terindikasi hubungan orang ketiga di bulan Desember tahun 2021 yang akan berdampak negatif kepada hubungan asmaranya. Di sini digambarkan pelakunya bisa saja Leo sendiri ataupun pasangan Leo sendiri yang dimana di sini tidak saling mengetahui dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara mempunyai Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo, seseorang yang berada di sekitar Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo yang sedang single akan bertemu pasangan yang dimana pasangan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar ataupun pihak ketiga yang membuat hubungan asmaranya lebih bagus lagi. Dan kepada seorang Leo yang sudah berpasangan akan terindikasi orang ketiga yang disimpulkan dengan Queen of Cup yang merupakan orang-orang sekitar orang terdekat yang menjadi. Orang ketiga di dalam kartu hubungan asmara Leo di bulan Desember tahun 2021 dan jika kartu di kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan sosok seorang Leo yang sedang single akan berjuang terus tak kenal lelah tak mau menyerah mendapatkan pasangan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini ia akan bertemu dengan. Pasangan dari orang ketiga ataupun orang sekitar yang mampu membuat hubungan asmaranya lebih bagus lagi. Dan di sini juga seorang Leo yang sudah berpasangan akan berbentuk terus untuk memperbaiki hubungan asmaranya. Meskipun terindikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Leo bersama pasangan di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo itu ada di angka 2, 29, 99, 93, dan 37.